Salah satu fitur utama Svelte adalah kemampuan untuk bereaksi terhadap sebuah event atau interaksi dengan pengguna atau istilah lainnya adalah reactivity. Dan kita bisa menggunakan fitur ini tanpa melakukan binding data secara manual. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita demokan. Kita akan membuat sebuah form untuk menambahkan kreasi baru. Kita mulai dengan membuat sebuah komponen dengan nama new.svelte ada script dan kemudian akan ada HTML dengan div class new lalu ada h3 ada form ada input dengan type nya text lalu kemudian ada di sini ada div dengan class input judulnya, kemudian ada div lagi di sini dengan action dan button dengan type-nya adalah submit. Di sini kita tambahkan placeholder URL, kemudian di sini adalah title dan lalu untuk style kita akan gunakan style yang sudah disiapkan saja untuk action, input, button submit, form dan juga input dan button Oke, kita save dulu dan kemudian kita ke app.spell dan kita gunakan new komponen. kita tambahkan di atas list seperti ini. Kita cek hasilnya. Sekarang kita sudah memiliki sebuah komponen baru. Ada URL, ada title dan ada description. Dan untuk mendemonkan reactivity untuk data binding, kita akan ketikkan sesuatu di sini nanti title juga akan berubah di bagian atas. Kita ke new dan kita ke bagian H3 dan disini kita tambahkan dua title dan di sini kita definisikan local state yaitu url yang default value nya ada kosong title juga kosong description juga kosong tentunya kita bisa melakukan bind atau mengikat sebuah value dari sebuah input HTML ke state atau variabel yang ada di dan sekarang kita bisa melakukan binding atau mengikat nilai yang ada di tag HTML input ini dan mengasosiasikannya ke local state atau ke variabel yang kita definisikan di sini. Misalkan di sini ada URL, di sini juga URL, kita bisa lakukan bind titik dua value ke URL begitu juga dengan title dan juga description. Dan ketika kita lakukan ini, maka ketika kita mengetikkan sesuatu setiap kali ada perubahan atau on change dia akan mengubah semua title atau semua bagian yang menggunakan state title seperti di h3 ini jadi kita tidak perlu melakukan on secara manual ini kita hapus karena hanya untuk keperluan demo dan satu event lagi yang akan kita gunakan kali ini adalah on submit kita akan handle submit ke sebuah fungsi yaitu Handle submit dan handle submit ini mendapatkan sebuah argumen atau parameter yaitu event yang bisa kita gunakan untuk prevent default lalu kita akan reset formnya dengan memberikan string kosong Dan di sini kita coba dengan konsol terlebih dahulu, yaitu URL, title, dan juga description. Untuk memastikan datanya sudah kita dapatkan, dan kemudian di sini kita add entries. Kita bisa coba URL, title, description. dan Ketika kita klik simpan, maka datanya sudah berhasil dicetak ke konsol. Kita akan membuat fungsi add entry di app spell karena datanya berada di app .spell. Jadi kita tambahkan di sini fungsi baru yaitu add entry. Di sini ada data atau langsung kita di structuring URL, title dan juga description. Lalu kemudian kita bisa melakukan push data ke array entries dengan URL, title dan description. Tentunya kita tambahkan score di sini by default adalah 0. Selanjutnya kita kembali ke new dan di sini kita add entry dengan menggunakan add entry yang barusan kita buat dengan mengirimkan URL, title dan Description. Kita sudah bisa menghilangkan console ini. Dan untuk mendapatkan add entry ini, kita harus mengirimkan juga melalui props. Dan di sini jangan lupa kita export agar dapat digunakan. Untuk memastikan datanya sudah terkirim di sini kita console log juga URL, title, description, score. Kita akan coba. Save. sekarang datanya sudah berhasil Didapatkan description, score 0, title, dan url. Akan tetapi jika kita lihat di sini entry-nya belum ada. Padahal kita sudah melakukan push di sini. Nah untuk mengaktifkan reactivity di Svelte kita harus melakukan assignment variable. Untuk melakukan atau memantik ya trigger. Sehingga setelah melakukan entries kita perlu melakukan entries sama dengan entry Jadi data yang baru kita push, kita tambahkan ke variabel atau ke state entries di sini, sehingga dia akan memantik perubahan tersebut. Sekarang kalau kita ulangi lagi, simpan, maka sekarang sudah ada entry yang baru dengan data yang sama yang kita masukkan tadi dan sudah bisa kita tambahkan skornya. Kita perlu menambahkan ID di sini. Sederhana saja, kita gunakan length and plus 1. Sehingga semua data akan mendapatkan ID-nya. Kita ulangi lagi. simpan dan kita cek di sini oke okay, sudah ada ID sudah ada ID Nah, cara seperti ini adalah cara yang valid akan tetapi sedikit sulit diterima akal gitu ya karena di sini kita sudah push kemudian kita harus melakukan seperti ini sama dengan entry sama dengan entries Cara yang lebih modern dalam tanda kutip adalah dengan menggunakan spread operator dari is 6 jadi kita akan melakukan caranya seperti ini jadi entries sama dengan kita entriesnya, entries yang lama dan kemudian kita push entries yang baru sehingga dia menjadi hara yang baru dan dimasukkan ke entries yang lama sehingga entriesnya terupdate dua hal ini adalah hal yang sama jadi bisa pilih salah satu kalau saya lebih prefer menggunakan ini save kita coba lagi dengan menggunakan Dan hasilnya juga tetap sama dan bisa kita increment. Dan ID-nya juga sudah kita dapatkan. Namun ada masalah baru. Ketika kita menambahkan upvote di sini data 50 harusnya berada di paling atas. Karena kita ingin nilai atau skor yang paling tinggi berada di atas, sementara ini ada di paling bawah. Nah, kita bisa melakukan sorting secara otomatis dengan memanfaatkan fitur reactivity yang ada di spell Itu reactivity ini bisa kita gunakan dengan menggunakan notasi dolar titik 2 disini misalkan saya ingin setiap terjadi perubahan di entries maka akan selalu melakukan pencetakan ke layar dengan konsol jadi kita gunakan dolar titik 2 console.log entries dan setiap kali entries berubah maka dia akan melakukan console.log misalkan kita masukkan data yang sama Di sini sudah ada, ini baru ada tiga dan kemudian kita submit, dia akan menjadi 4. Dan setiap datanya berubah, misalkan kita upload, dia juga akan mencetak ke layar, dan seterusnya. Kita bisa memanfaatkan activity ini untuk setiap perubahan kita akan melakukan sorting. Jadi, kita tidak melakukan konsolok ini, tapi kita melakukan sorting. Dengan cara, rai kita sort, sort-nya berdasarkan score. score dikurang first.score. Selesai, sekarang kita coba tambahkan score yang 0 ini menjadi 20, dia naik ke atas, menjadi 30, dia tetap di nomor 2 dan menjadi 40 dia akan Berada di atas. itu, dia cara melakukan data binding dan fitur reaktivitas di front end framework. Spell dan jika teman-teman menyukai format tutorial video pendek seperti ini, boleh dong bagi-bagi kritik dan sarannya di kolom komentar. Dan jika teman-teman tertarik belajar sebuah topik, boleh juga ditulis di kolom komentar. siapa tahu, kedepannya kita bisa membahasnya di channel YouTube ini. Sampai di sini dulu, jumpa lagi di episode berikutnya.